Halo sahabat zodiak 48, kembali lagi bersama saya di channel ini. Di video ini kita akan bahas tentang ramalan pasangan seorang Leo dan Leo. Namun sebelum menonton videonya, langkah baiknya klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi video berikutnya. Dan terkhusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan seputar zodiak, silahkan hubungi admin kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi. Baik. Sebelum kita keramalannya saya informasikan terlebih dahulu bahwasannya ramalan ini bersifat umum dan tidak bisa cocok kepada semua orang dan semua energi dan dapat juga dikatakan bahwasanya energi dalam ramalan ini bersifat bolak-balik jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini, stay terus di channel ini jika kamu merasa kurang cocok, silahkan cari yang lebih cocok kepada anda baik, untuk mempersingkat waktu kita akan mengasak ataupun memulai ramalan pasangan Leo dan Leo secara umum. Dan di sini kita akan mengambil kartu kepada seorang Leo secara umumnya dan ini kita sebut sebagai Leo wanita ataupun bisa jadi Leo pria. Dan selanjutnya kita akan mengambil kartu yang berikutnya kepada seorang Leo. Secara umumnya yang bisa dikategorikan Leo wanita dan Leo pria. Baik, jika kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support ataupun energi yang didapatkan oleh masing-masing energi yang berzodiak sama. Di sini, pertama kita akan mengambil kartu kepada seorang Leo yang pertama, dan kemudian kita akan mengambil kepada kartu seorang Leo yang kedua. Dan selanjutnya kita akan mengambil kartu kesimpulan kepada masing-masing zodiak. Di sini kita akan berikan kartu tersebut kepada Leo yang pertama, yang bisa jadi ini adalah pria ataupun wanita, dan kemudian kartu kesimpulan yang kita ambil kepada Leo yang kedua, yang bisa jadi ini dikategorikan sebagai wanita ataupun pria. Baik, setelah kita mendapatkan kartunya semuanya, kita akan membuka kartu untuk ramalan pasangan seorang Leo dan Leo. Di sini terjadi bentrokan energi ataupun yang dikategorikan. Energinya sama, namun individunya berbeda. Jadi untuk kartu Leo yang pertama adalah... Five of Swords Five of Swords ataupun lima pedang secara umum diartikan adalah... Melihat situasi dan kondisi dan memanfaatkan orang lain atas kemungkinan kesusahan yang ia miliki agar orang lain tersebut membantunya. Jadi kelihatan untuk asmara seorang Leo yang digambarkan dengan lima pedang itu disebutkan bahwasanya Leo yang berpasangan dengan Leo itu sangat terjadi bentrokan energi sehingga di sini seorang Leo akan melihat situasi dan kondisi dan memanfaatkan orang lain sebagai seorang indikasi ataupun sebagai seseorang yang menjadi berusak di dalam suatu hubungan asmaranya dengan Leo di sini Leo juga digambarkan bahwasanya ia tidak betah ataupun tidak tahan dengan seorang Leo yang lain sehingga di sini Leo akan melihat situasi dan meminta seseorang untuk membantunya agar mencoba menjauh dari seorang Leo yang lainnya di sini akan terjadi bentrokan energi ataupun yang dikategorikan sama-sama egois, sama-sama keras kepala, dan sama-sama merasa pemimpin Di sini juga dikategorikan bahwasannya Leo yang berpasangan Leo akan tidak betah dan tidak tahan dikarenakan sering miskomunikasi ataupun sering berantem di dalam suatu hubungan asmara Maka Leo yang di sini mengambil kesimpulan dan melihat situasi kondisi ia akan memanfaatkan orang lain ataupun indikasi orang ketiga di dalam suatu hubungannya agar hubungannya tidak betah bersama Leo yang lain dan di sini juga terlihat jelas bahwa Leo di sini dengan senyum manis ingin berpisah kepada Leo yang lain ia ingin pasangan yang lebih baik bandingkan pasangannya yang sekarang yaitu Leo dan untuk support energi yang dapatkan oleh seorang Leo adalah Queen of Pentacle jadi di sini terlihat jelas bahwasannya Leo yang pertama adalah seorang wanita dan di sini kita lihat jelas bahwasanya Queen of Pentacle yang artinya secara umum adalah wanita yang sudah dewasa. Jadi di kartu yang pertama kita simbolkan dengan Leo wanita. Jadi untuk Queen of Pentacle Leo di sini akan bercerita kepada seorang wanita ataupun seorang sahabatnya dan apa yang ia rasakan tentang hubungan asmaranya bersama leo yang lain di sini terjadi bentrok energi ataupun terjadi bentrok emosi sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam suatu hubungan asmara tersebut dan di sini Queen of Pentacles akan mendukung penuh dan ingin membantu Leo agar berpisah dengan Leo yang lainnya di sini juga terlihat bahwasannya Queen of Pentacles memberikan support dan motivasi yang tinggi kepada seorang Leo wanita Agar Leo wanita mencari seorang pasangan yang lebih baik, ketimbang Leo lelaki, jadi di sini support energi yang didapatkan dari seorang Leo wanita adalah seorang wanita ataupun seorang sahabat yang ia anggap lebih dekat dengannya dan ia anggap lebih mengerti perasaannya. Dan di Leo wanita ini bisa kita kategorikan bahwasanya ia bersifat egois dan... Bersifat keras kepala, ingin meninggalkan pasangan seorang Leo pria, dan untuk kartu yang memperkuat ataupun kartu kesimpulan seorang Leo wanita ini adalah "well of fortune". "Well of fortune" itu secara umum diartikan roda keberuntungan hidup Jadi, untuk asmara seorang Leo wanita di sini terlihat jelas bahwasanya Leo wanita melihat situasi dan memilih seseorang untuk dimanfaatkan agar menjadi perusak di dalam suatu hubungan asmara mereka. Jadi di sini support atau bantuan yang didapatkan oleh seorang leo wanita adalah seorang sahabat yang ia sering curhat atas perilaku seorang leo pria kepada dirinya. Dan di sini juga dikategorikan bahwasanya leo bermain dengan roda kehidupan dan leo wanita berharap agar roda kehidupan yang lebih baik ataupun roda keberuntungan hidup yang lebih baik berpihak kepadanya. Namun di sini belum terlihat jelas apakah Leo wanita akan mendapatkan pasangan yang lebih baik dibandingkan Leo yang sekarang. Jadi di sini kelihatan bahwasanya Leo wanita ingin mengakhiri hubungannya dengan Leo pria di dalam kurun waktu yang dekat dan ia akan memulai roda keberuntungan hidup bersama pasangan yang lain. Selanjutnya kita akan membuka kartu kepada Leo pria dan kartunya adalah. Three of Cups ataupun yang disebut dengan tiga piala. Secara umumnya ini diartikan adalah indikasi orang ketiga. Jadi di sini buat Leo pria sudah terlihat jelas bahwa dalam hubungan asmara seorang Leo pria yang ia jalani dengan Leo wanita akan mendapatkan indikasi orang ketiga ataupun akan mendapatkan perselingkuhan ataupun yang dikategorikan pengkhianatan. Di sini kelihatan bahwasannya Leo wanita tidak betah dengan Leo pria, sehingga Leo wanita melihat situasi dan kondisi, dan memanfaatkan orang lain agar Leo pria cemburu dan meninggalkannya. Jadi, terlihat jelas bahwasannya Leo dan Leo itu sangat tidak cocok dan terjadi bentrokan energi, dan sama-sama keras kepala. Di sini, Leo pria sedang mempertahankan hubungan asmara tersebut, namun ia akan selalu merasa tersakiti dan selalu merasa. Sisihkan dikarenakan Leo wanita tidak betah bersama Leo pria tersebut. Di sini juga dikategorikan bahwasannya, di dalam hubungan asmara, Leo pria dengan Leo wanita selalu terindikasi orang ketiga atas settingan ataupun atas permintaan dari seorang Leo wanita kepada orang lain agar Leo pria meninggalkan Leo wanita. Dan untuk support energi yang didapatkan oleh seorang Leo pria adalah. King of Pentacle, secara umumnya, King of Pentacle ini diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah mapan, yang lebih tua dibandingkan usianya saat ini. Di sini, seorang Leo pria akan bercerita ataupun mencurahkan isi hati kepada seseorang yang lebih senior ataupun lebih berpengalaman hidup di dalam hidup ketimbang dirinya, sehingga orang tersebut akan memberikan masukan dan jalan keluar tentang hubungan asmara. Yang dialami oleh seorang Leo pria kepada Leo wanita sekarang ini, jadi masukan yang diberikan oleh seorang king of pentacle kepada dirinya agar ia mencari pasangan yang lain, dikarenakan indikasi orang ketiga sudah terjadi di dalam sebuah hubungan, dan hubungan itu tidak akan lama lagi ataupun akan berujung perpisahan. Di sini, seorang Leo lelaki akan terus berjuang dan berjuang untuk mempertahankan pasangannya, seorang Leo wanita. Namun saran yang diberikan oleh seorang King of Pentacle itu sangatlah bagus kepada seorang Leo pria agar mencari pasangan yang lebih baik ketimbang Leo wanita. Dukungan dan motivasi yang diberikan oleh King of Pentacle sangatlah positif dan menunjang aura positif seorang Leo lelaki akan bangkit dan akan timbul secara sendirinya. Dan untuk kartu support energi yang dapatkan oleh Leo lelaki adalah... desta, desta, secara umum itu diartikan impian, harapan dan cita-cita. Jadi di sini terlihat jelas bahwasanya hubungan asmara seorang Leo lelaki dengan Leo perempuan itu mendapatkan indikasi orang ketiga ataupun mendapatkan perselingkuhan serta pengkhianatan dan motivasi yang didapatkan oleh seorang Leo lelaki di sini adalah dari seorang yang lebih senior ataupun yang lebih berpengalaman dibanding dirinya dan di sini terlihat jelas harapan leo lelaki masih terlihat ataupun impian dan cita-citanya menjalani hubungan asmara dengan leo wanita sangatlah tinggi sehingga di sini masukan yang dipetekan oleh seorang yang lebih senior tersebut akan membangkitkan aura positif di dalam dirinya sehingga leo lelaki akan lebih berusaha mencoba mempertahankan hubungan asmara tersebut dengan harapan ataupun impian ia lebih bahagia bersama leo wanita saat ini jadi di sini dapat kita simpulkan bahwasanya, apabila seorang Leo lelaki dan Leo perempuan bertemu dan menjadi pasangan, itu tidak bertahan lama dan men, dan terjadi bentrokan energi, sama-sama egois, sama-sama keras kepala, dan sama-sama mementingkan pendapat masing-masing. Jadi, di sini saran saya, jikalau Leo bertemu dengan Leo, alangkah baiknya carilah yang lebih bagus ataupun yang lebih cocok kepada zodiak Anda. Misalkan Leo wanita dengan Leo lelaki itu sudah terjadi bentrok energi, baiknya carilah zodiak yang lain agar asmaramu semakin bahagia dan semakin bagus ke depannya. Baik, cukup sekian dari saya tentang ramalan pasangan Leo dan Leo. Semoga bermanfaat. Ingat, like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.